pasar <tose> <tose> Virus baru yang disebabkan oleh narkotika Black Dahlia menyebar dengan cepat di Kuningan Jawa Barat. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini adalah gangguan pernafasan hingga batuk berdarah. Warga dihimbau untuk tidak mengkonsumsi narkotika agar virus ini dapat segera hilang. Warga Kuningan Jawa Barat digegerkan dengan adanya penyebaran virus baru narkotika Black Dahlia menyebar Black Dahlia. Black Dahlia. Ini adalah Black Dahlia, jenis narkotika baru yang membuat penggunanya menjadi halusinasi. Efek dari Black Dahlia ini adalah batuk darah dan gangguan pernapasan. Efek samping dari Black Dahlia ini adalah mudah menular dan sudah menimbulkan wabah baru. Sekali orang menggunakan barang ini, orang ini akan bergantung kepada Black Dahlia ini. Ini adalah Daniwardana Wardana. Profesor muda gila pembuat Black Dahlia. Saya mendapatkan informasi bahwa dia sudah membuat vaksinnya dan bernama Black Dahlia Effect. Tapi kenapa mereka membuat vaksin dari masalah yang mereka buat sendiri? Ya, mungkin agar anggota jaringan mereka tidak terkena juga. Atau mungkin karena alasan bisnis. Nah, mereka kan yang membuat penyakit. Mereka juga yang membuat obatnya. Baik. Misi kalian adalah menangkap Dani Wardana dan merebut vaksinnya. Bagi menjadi dua tim dan pergi saat Minggu sore. Biasanya Dani Wardana meninggalkan markasnya pada saat waktu itu. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Alufan, gimana keadaan di sana? Apakah di Warana sudah keluar? Dani Warana sudah terlihat. Sekarang dia sudah keluar dari markas. Oke. Nakulah bos. Oke. Ji, sekarang kita pagi menjadi dua kelompok. Ben, lu sama Yapan masuk ke markasnya dan rebut vaksinnya. Sementara gua dan Panu kita akan mengejar bosnya. Enggak enggak, gua aja ya, sendiri yang akan mengejar bosnya. Kalian bertiga pergi ke markas dan ambil vaksin itu. Tapi kenapa, Ban? Enggak apa-apa. Lagian bosnya juga sendirikan, jadi. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke oke, ya udah. Lu hati-hati ya. Oke, siap. Hei kau, jangan kabur Siapa kau? Kau yang telah membuat kakakku minum obat itu kan? Kalau ia memangnya kenapa? Kau yang telah menyebabkan kematian kakakku besar bajingan Kenapa kau membunuh kakakku? Apa sebenarnya maumu? Pagi pantas untuk mati apa maksudmu? Riko adalah mantan anak buahku yang berkhianat. Dia kubunuh karena telah membocorkan berita tentang vaksin itu. Kau tahu saya ikut campur atau nasib akan sama seperti kakamu itu? jangan keroyokan tenang aja biar mereka semua, kita yang ngadepin Kenapa kau melakukan semua itu? Kenapa kau membuat obat itu untuk memikat semua orang? Kau tahu, orang-orang akan melakukan apapun demi uang, dan orang-orang berombak-ombak untuk membeli kesenangan. Ya, Aku cuma, tiap wajib yang mengurusnya. Yang penting, kita sudah mendapatkan vaksinya dan menangkapnya.